Selanjutnya support energi kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya support energi kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya support energi kepada zodiak yang keempat yang mendadak kaya dan suka berbagi kepada semua orang di bulan Mei tahun 2021. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang perlu suatu ramalan zodiak yang mendadak kaya dan suka berbagi ke semua orang di bulan Mei tahun 2021.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 Dan suka berbagi ke semua orang di bulan Mei tahun 2021. disini sini mengartikan 5 koin menandakan bahwasannya seorang gemini suka membantu orang lain, suka berbagi ke semua orang yang dimana di sini digambarkan bahwasanya seorang gemini dalam keadaan susah pun suka membantu, dalam keadaan membutuhkan pun suka membantu orang lain. Yang dimana di sini digambarkan juga bahwasanya pintu resmi akan semakin terbuka kepada seorang gemini di bulan Mei tahun 2021, yang membuat seorang gemini mendadak kaya di bulan Mei nanti. Dan untuk sebuah energinya adalah King of Swords. Secara umumnya King of Swords itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa dan seseorang yang dekat dengan Gemini sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang mendadak kaya dan suka berbagi ke semua orang. Yang dimana di sini seorang Gemini suka membantu orang lain meskipun seorang Gemini dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan sedang membutuhkan yang dimana sini juga digambarkan bahwasanya pintu rezeki akan terbuka kepada seorang Gemini yang didukung penuh serta didoakan oleh orang-orang yang ia bantu dan orang-orang terdekat Gemini sendiri dan untuk kartu kesimpulannya adalah Duhai Christis Sejarah umumnya Duhai Christis itu diartikan mahir dalam sesuatu intuisi spiritual dan mahir dalam mengatasi semua keadaan dan jika kartu Duhai Christis kita gabungkan dengan zodiac yang pertama di sini menggambarkan Sosok seorang Gemini mahir dalam mengatasi semua keadaan meskipun dalam kekurangan ia suka membantu orang lain yang di sini akan memicu pintu seorang Gemini. Akan meningkat drastis di bulan Mei yang didukung penuh oleh orang tua serta didoakan oleh orang-orang yang ia bantu di bulan Mei tahun 2021 yang berdampak positif kepada kehidupan Gemini sendiri. Dan tujuh yang kedua adalah 8 cup ataupun 8 piala. Untuk zodiak yang kedua, kita mempunyai seseorang yang bersedia Virgo, yang dimana di sini digambarkan seorang Virgo akan kaya mendadak dan suka membantu orang lain di bulan Mei tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Virgo suka membantu orang lain untuk menemukan solusi atas masalah kehidupan yang dirasakan oleh orang lain, yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan, dan di sini juga digambarkan bahwasannya seorang Virgo mampu merenungi dan mampu mendapatkan sisi celah dan mampu membuka peluang usaha yang dimana di sini akan berdampak kepada keuangan seorang Virgo yang semakin meningkat dan rezekinya akan semakin meningkat di bulan Mei tahun 2021 dan disini juga digambarkan bahwasannya seorang Virgo merupakan sosok seseorang pantang menyerah untuk mendapatkan rezeki serta mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi dan untuk support energinya adalah Page of Pentacle Secara umumnya, page open takal itu diartikan seseorang anak, dan di sini menggambarkan seorang pembawa merupakan sosok seseorang yang kaya mendadak dan suka berbagi kepada orang lain. Dan dimana di sini seorang pembuat suka membantu orang lain untuk menemukan solusi atas masalah kehidupan, dan di sini tidak jarang seorang pembuat suka membantu orang lain di dalam memberikan pekerjaan, yang dimana di sini untuk membahagiakan seorang anak. Dan membahagiakan keluarga Virgo sendiri. Yang di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Virgo akan mendapatkan doa dari seorang anak serta keluarga. Dari orang-orang yang ia bantu, yang dimana di sini akan dampak positif kepada kehidupan seorang Virgo, yang membuat seorang Virgo akan kaya mendadak di bulan Mei tahun 2021 Dan jika kartu diaitus, kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini, menggambarkan. Seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang mahir dan mampu mengatasi masalah di dalam kehidupan yang dimana suka membantu orang lain dan memberikan jalan keluar kepada orang lain untuk meningkatkan kehidupan yang didukung penuh oleh keluarga serta anak-anak Virgo -anak sendiri yang dimana sini akan terdampak positif kepada keuangan kehidupan Virgo dan disini seorang Virgo akan digambarkan kaya mendadak di bulan Mei tahun 2021 dan untuk zodiac yang, yang ketiga adalah ten of cup ataupun 10 ya, yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang dimana di sini digambarkan seorang Scorpio merupakan sosok seseorang, seseorang yang kaya mendadak serta suka membantu orang lain di bulan Mei tahun 2021 di sini digambarkan kebahagiaan akan didapatkan oleh seorang Scorpio di bulan Mei tahun 2021 yang dimana di sini seorang Scorpio akan nyaman berada di dekat orang-orang tercinta tersayang serta keluarganya sendiri yang dimana di sini akan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 dan di sini menggambarkan sosok seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang kaya mendadak dan suka berbagi kepada orang lain, yang dimana di sini kenaikan pentakel itu disimbolkan sebagai orang lain yang suka dibantu oleh seorang Scorpio dan mendoakan seorang Scorpio agar lebih bagus lagi, lebih maju lagi di dalam kehidupan, dan di sini tidak tertutup kemungkinan bahwa seorang Scorpio akan membuka sebuah usaha, yang dimana di sini menerima orang lain di dalam bekerja, yang sangat membantu kepada orang lain dan membuat pintu meski seorang Scorpio semakin terbuka. Yang didukung dan didoakan oleh pasangan Scorpio sendiri. Jika kartu daya dosis kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan sosok seorang Scorpio. merupakan sosok seseorang yang mampu menangani masalah kehidupan dan suka membantu orang lain yang dimana di sini akan menjadi pemicu sebuah pintu rezeki terbuka di bulan Mei kepada seorang Scorpio. Yang didukung dan didoakan oleh orang-orang yang ia bantu dan di sini digambarkan seorang Scorpio akan kaya mendadak di bulan Mei tahun 2021 dan untuk zodiak yang keempat adalah ten of Swords ataupun 10 pedang untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Sagittarius yang dimana di sini digambarkan seorang Sagittarius akan kaya mendadak di bulan Mei dan suka membantu orang lain yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan di sini digambarkan seorang Sagittarius akan belajar dari pengalaman hidup yang dimana dulunya seorang Sagittarius mendapatkan pengkhianatan yang menyebabkan seorang Sagitarius down dan jatuh. Namun di bulan Mei ini seorang Sagitarius akan mampu bangkit dan menemukan jawaban atas masalahnya sendiri yang dimana di sini membuat seorang Sagitarius tidak bergantung kepada orang lain dan membuat seorang Sagitarius akan kaya mendadak di bulan Mei tahun 2021. Dan di sini juga seorang Sagitarius akan suka membantu orang lain dan suka berbagi kepada orang lain yang dimana di sini sebagai pemicu pintu resmi seorang Sagittarius akan terbuka dan untuk support energinya adalah Hai kenaik one secara umumnya kenaik oven itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun seseorang yang sudah dewasa serta seseorang yang dekat dengan Sagittarius sendiri dan disini menggambarkan seorang Sagittarius belajar dari pengalaman masa lalu untuk mendapatkan kekayaan yang sangat mendadak di bulan Mei tahun 2021 dan suka membantu orang lain yang didukung penuh oleh sahabat serta didoakan pasangan Sagittarius sendiri dan jika kartu Daya kristis kita gabungkan dengan judi yang keempat di sini menggambarkan seorang Sagittarius merupakan sosok seseorang yang mampu menghadapi kesulitan hidup mampu menemukan solusi atas masalah hidup yang dimana di sini digambarkan seorang Sagittarius mendapatkan pengkhianatan di yang Menyebabkan kehidupannya daun di bulan-bulan sebelumnya, namun di bulan Mei seorang Sagittarius mampu bangkit dan mendapatkan keuangan serta suka membantu orang lain. Memicu pintu rezeki seorang Sagittarius akan semakin terbuka di bulan Mei tahun 2021, dan di sini dikategorikan seorang Sagittarius merupakan sosok seseorang yang kaya mendadak dan suka berbagi ke semua orang di bulan Mei tahun 2021. Dan di sini bisa kita simpulkan. Empat zodiak yang kaya mendadak dan suka berbagi ke semua orang di bulan Mei tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Gemini, yang kedua zodiak Virgo, yang ketiga zodiak Scorpio, dan yang keempat adalah zodiak Sagittarius. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang kaya mendadak dan suka berbagi ke semua orang di bulan Mei tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi kenamalannya. Akhir kata, saya ucapkan wassalam.